Ini susu untukmu Siva. Ada apa nak? Apa perutmu sakit? Iya ibu Sakit sekali bu Kenapa aku tiba-tiba sakit? Kau baik-baik saja kan nak? Ibu akan memanggil bibi ganda Ibu perutku sakit bu Ibu Kenapa penyihir baik hati lama sekali? Kapan dia akan datang? Sebentar lagi. Hmm. Eh, itu dia. Ada apa, Bu Anandi? Sifam sakit. Ia sakit. Entah kenapa tiba-tiba perutnya sakit. Gangga sudah memeriksanya dan memberikan dia obat. Dia memintanya untuk istirahat. Bu Manggala, aku tidak bisa menemani kalian ke Jala sekarang ini. Jadi kau tidak bisa menemani kami ke Jara? Tidak nak. Aku harus merawat Sivam di sini. Lekas sembuh ya. Jaga dirimu. Jika perutmu sakit, kenapa kau turun ke bawah? Ibu ingin mengantarmu pergi. Jadi aku turun bersamanya. Agar ibu tidak pergi ke jara denganmu. Ibu tidak akan ikut pergi, Sifam. Ibu kan sudah berjanji padamu. Ya, tentu saja Nimboli juga tidak akan lama di sana hmm? Setelah pesta bayi Urmi, dia akan pulang Benar seperti itu kan, Bumanggala? Iya Kami akan segera kembali Dengar, aku sudah menyiapkan hadiah untuk puskar Kamli dan Urmi Huh? jangan lupa berikan itu pada mereka Iya ya pasti aku tidak lupa ingatan <laughs> jaga diri muna dan makan yang teratur ya hmm? Berhasil, sifam. Oke, okay. kenapa kau menangis, nak? Aku tidak akan lama di sana. Kau kan anak yang baik dan bijak. Aku juga tahu kalau kau anak yang patuh, cerdas, dan suka berolahraga. Tapi... Waktu kecil aku ini sangat nakal. Tidak mau mendengarkan siapapun. Aku akan membuat alasan saat keinginanku tidak terpenuhi. Aku akan berteriak dan membuat alasan. Perutku sakit, kepalaku sakit. Aku akan berteriak begitu keras sampai orang tuaku akan memenuhi keinginanku karena mereka kasihan melihatku. Kau anak yang bijak, nak. Kau sangat pintar. Yuk, kami akan naik mobil. Hah, terima kasih banyak. Ayo, Nimboli. Setidaknya katakan kau akan kemana. <tuh> kau akan makan di rumah, kan? Apa harus mengatakan segalanya pada ibu? Aku akan makan jika aku lapar. Bibi, Nimboli. Kakak, beli! Dewa memberkatimu, nak. di dalam, dia sedang menunggumu dia akan kemari, ayo kita masuk dulu dan kak Cagani mamannya, bibi Cagani sedang sakit, jadi sekarang dia sedang pulang ke kampungnya dulu bagaimana kondisi kak Urni kak Urni nimboli Sudah datang, Bibi. Tidak, tidak. Jangan membungkuk. Dewa memberkatimu. Dengar, Cepat pulang ya. Ada banyak orang asing di rumah kita hari ini. Aku harus tetap di rumah, kan? Benar? Maksud ibu apa? Mereka bukan keluarga kita. Hah? Sejak kapan Bibi dan Nimboli menjadi orang asing? rumahmu ini juga adalah rumahnya mereka. Ayo, masuklah. Ayo, Sebelumnya kami sudah membuat aku menjadi kesal. Sekarang mereka berdua menemani dia. Suamiku harus cepat pulang. Hei, Nimboli. Kak Puskar. Kau sudah datang. Ayo, kita bermain seperti dulu. Hah? Ya, ya. Itu pasti. Tapi Nenek Buyut mengirimkan hadiah untukmu, Kak Kamli, Kak Urmi, dan juga Kak Cagani, ya? Kau akan mengambilnya dulu Belarkah? Hei tunggu dulu Kau baru saja datang, sebaiknya minum dan istirahat dulu Iya Ayo, ikuti aku Ayo Ayo Kau mau kemana sih, Fam? Ibu, aku akan bermain dengan teman-temanku Tapi kau kan sedang sakit perut sudah tidak sakit jadi aku pergi ya dah Sifam, makan sup dulu nak ibu tolong aku akan pulang dan makan nanti dah sifan tunggu nenek lihat itu kan saat nimboli di sini dia bilang dia sakit perut setelah nimboli pergi dia langsung sembuh Sepertinya dia hanya membuat alasan Karena saat Gangga memeriksanya dia tidak menemukan gejala apapun Aku juga berpikir dia hanya membuat alasan saja Tapi jujur saja Anandi, kita tidak bisa menyalahkan sifat Sejak Nimboli datang, kau memberikan perhatian lebih banyak padanya itu mungkin menyakiti hati Sifam Tapi kalau aku tidak memperhatikan Nimboli Dan menghabiskan waktu dengannya Bagaimana aku bisa menghilangkan jarak antara kami? Bagaimana aku bisa menghilangkan kebenciannya? Aku juga harus memeluk putriku Itu juga sangat penting kan? Ya itu penting tapi kau harus hati-hati Jangan sampai nanti Saat mencoba lebih dekat dengan putrimu Putramu semakin jauh darimu Dia tidak tahu Nimboli itu adiknya Itu yang paling sulit Nenek Aku tidak bisa memberitahu Si Sifuam yang sebenarnya Karena Nimboli sendiri tidak tahu Entah kapan aku bisa membagi kebenaran ini Dengar Anandi, biarkan Nimboli pulang dari jahrah Lalu katakan yang sebenarnya di saat yang tepat Dewi pasti akan membantumu Semoga mereka cepat pulang Tempat tidurku Semuanya masih sama Tidak ada yang berubah Tapi kau berubah Sejak kau kembali dari kota kau tidak punya rasa takut Mana nih boli yang lugu kundan jangan mendekat apa? apa yang akan kau lakukan menakutiku dengan pisaumu itu Hah? ayo keluarkan pisaumu Gimana kau menyembunyikannya kundan ayo keluarkan katakan dimana pisaumu kau tidak akan mengeluarkan pisaumu kundan lepaskan kau tidak akan mengeluarkannya kan kalau begitu biar aku saja aku menatap putriku atau mencoba untuk menyakitinya sampai kapanpun aku tidak akan mengampunimu kakak ipar apa yang kau lakukan ah. kenapa kau mengancam putraku pergilah temui Kamli uh, kakak ipar dia bisa terluka seharusnya kau bersyukur harki aku hanya mengancamnya saja kalau dia mengulangi perbuatannya, aku akan menghabisinya. Arki, kalau dia kembali mengulangi perbuatannya, aku akan memberitahu semua orang apa yang dia lakukan padaku di lapas remaja. Buat anakmu ini mengenai. putriku Nandini raya urusanmu yang belum selesai hari ini pasti akan ku second itu tidur dengan nyenyak. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi.